Analisa minyak tanggal 15 Maret tahun 2022, tren pergerakan harga minyak sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan harga minyak jika terus bertahan di bawah area 98.89, karena ada potensi harga minyak bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 94.40, Sebaliknya waspadai jika harga minyak bergerak bullish dan bertahan di atas area 101.10 karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak bullish ke sekitar area 105.59. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101.